Co bagus, ya. bagus bagus sudah diminin nah, okay. okay. ini nak <tip> siapa main jangan ini, ini, ini, ini, apa kalau gini-gini kan apa? Apa? mana atas, kan? ini nak eh, c kemarin ini kalau tar kalian udah cocok menrat pada tepahnya. Oh, ini yang berisik. Cocok, kok namanya ini Oh. Itu ya, udah. Itu Hah? Wah ini mau mau masukkan ke YouTube. nggak? Dia minta kau yang datang. Yuk. mau dia cewek yang datang <laughs> Rindu Bang datanglah <laughs> kan? oh, ya, ya, kan? <laughs> so, kayak gitu. dia perutnya, Bang. Sih, ya, ini